Senang di hati ah, ah, ah. Brengsek Pada kemana nih buah pisang gua ya? Tinggal yang mudah-mudah doang Tolong oh, tuh satu Dipetikin siapa ya? lu oh, gua nggak bisa terima ini kalau kayak gini Mesti gua ronda ini kalau tiap mau Kalau kayak gini ini doang, masa selangit gitu. Jadi, ini gua sama yang sering pada lewat lewatan sini. Great, sampai panen dan masih kecil. Eh, di doang, mana udah pesenan orang lagi. Ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, Jangan <tuh> nah. Tadi, tadi, Lu mana? Ah tadi, nih orang panggil tadi, tadi, hey! tadi, tadi, tadi, tadi, gua Lu mana? Lu Kalau tadi, tadi, panggil doang doang ucap salam Gua baru tadi, tadi, salam ini Lu mana assalamualaikum Ucap salam tadi, tadi, tadi, gitu dong tadi, mana? Enggak gua mau habis beli gorengan. Oh, Aduh gua lagi ngitung. Pohon e, ini, pohon gua sini ini ada yang ngambil ini buah pisangnya. Rekan. Oh, emang mau situ ada yang jual gorengan. Aduh sih pada tahu di? Bunyi dari mana-mana? Aduh. Tuh gua dari mana? Ke -mana. Uh, mana, mana, mana maksudnya? Pulang, pulang, Dibilang Pak RT di belum pulang, nyuruh gua tadi. Aduh, capek gua deh ngorok-ngorok. Gua juga nih gua ketemu mah. Kebon siapa nih? Ini gua terus di ini buah pisang gua kayak kepot yang pada nyolong. Oh, ini tampung penjual pohon kebunnya lu. Emang jualan gorengan di sini ada? Bukan, kan pisang. Eh, boleh kalau Aduh. ada Ceng Capek gua nih ngomong sama lu nih. Kan kata lu ada yang jualan gorengan di sini. Gorengan enggak sono no Ada di sono di, di, di. di sini gua buah pisang loh adanya. Aduh, ada kali. Oh, mesti gimana ya dia, udah kita Tangan ngobrol aja ya. ya. soalnya deh yuk, mau, mau, mau, mana ini mau, mau, kita, kita jalan aja, ntar mau kemana kayak udah yuk, ini kebujanya, deh lu mendingan nih ke di yuk, yuk. et, lu mau beli gorengan nggak gua, ah, lu mah, uh. Eh, kesel juga kalau nggak ngobrol deh yuk, tadi kita, kita ya. beli gorengan, kita ke rumah Umar, di sana ntar beli gorengan, Uy, ngobrol lama lu, lucu nih. Ini mah si Umar, Jak. Kan dari tadi gua bilang kita mau ke rumah si Umar, Jak. Apa <laughs> seng ngomongnya beli gorengan. Maksudnya entar di sana juga ada gorengan. Tadi si Umar gua udah bilangin. Gua sama lu mau ke rumah dia. Rumah ya. janda, di mana? Nah, kebetulan emang di juga ada juga janda. Eh, oh, hey, boleh gua dah. buat lu kan bujangan. Lah, Kayak ada yang lagi kondangan itu ada organ tunggal apa, nyawer itu eth, malah lagi kering begini musim kawin ini eth, pengen banget nyibing ini, joget aduh, nggak tahan ini, kalau kagak goyang gak ada temen situ, kondangan gak enak bisa kalau gak datang itu memang musim kawin nikah ini orang Tidak bener dah Yang dutan ngiding Biasanya gini hari Si Madi udak ini Nongol kemarin nih dia tumben-tumbenan ini Kayak gini belum nongol -nong kelihatan batang hidungnya Dia kan juga pengen Mary dengar dengar kabarnya Atau ada tuh calon apa belum tapi siapa yang mau, Mama mati udah ngomongnya aja nggak nyambung Mana itu bocah ya? Assalamualaikum Assalamualaikum hey, Weh, lu kalau kumoh orang kencang salam apa? Ini salam kencang banget Beko Budak kali orangnya. Gue bingung sih dia apa eh? Uh, Sokan salam. Waalaikumsalam. Baikung, pada sama lagi jangan video. Lu ke dalam aja. Waalaikumsalam. Pada dari mana nih? lalu ketemu berdua lo. Tumen-tumenan, biasa si Madi udah gitu sendirian. Saya masuk-masuk lu denger gak suara dangdutan? ada-dadut emang, kayak ada orang hajatan gitu tetangga orang -orang ya, tetangga gua apaan tukang baso? eh, mati untek belum sembuh-sembuhkan apa gua bilang, lu jadi budak sama dia dia gua mau baso, ngomongnya malah janda mulu eh, ada janda, masuk dulu sini Ya, ini pada Udah baik hai, enak out ini bang kangen bang, ngomong-ngomong kopinya lagi ngolong, hey, ngomong. hey aduh, bisa kebanyakan, udah. udah udak lo, lucu lagi, kita mundur duduk, ini ya, oh, iya. oh iya. jatuh, eh. Madi, udak sini duduk, ah, kue, udak gorengan ada sini, serius, gorengan. <gulia> lu ngeramuk, kagak bawa apa-apaan sampe bang bagaimana ma, dia ma aduh gimana, gimana, denger-denger mar, ini ngopi segera nah, lain, kita ngerokok, kopi eh, yang langsung iya, kopi, tinggal nanti tadi itu boleh ngorekin kalau oh, misalkan bilang orang rumah mar, bikinin nih kita berdua ini begini nih, kan ada hajatannya, kita ngopi dihajatan aja jadi, nah, gimana? Nah, kita ngopi dihajatan aja, yuk dari tadi gue ngomong, mau ken gorengan mah. ngomong. kuping mah berubah. Eh <laughs> <laughs> kuping gue nggak paham. Ada, ada pun beberapa project sih. Jadi, <laughs> tapi kalau lo, jauh, lo kemana mah gorengan mulu. Keren <laughs> udah sembuh. Ah Tanya. itu. Madi, dengar-dengar lo mau kawin. Itu. Kopi mulu. Dengar-dengar lo mau kawin. Tanya tuh lu yang ditanya, Hah, mau jadi gua, mau apa? lu mau kawin nikah, gua denger dengar, -dengar lo udah ada calon, lo belum besan, Eh, besan, apa, -apa besannya, sih? lu kita ini musim kawin kan ini, Hah? belum ada calon, etu ya, gimana sih? gua dari kemarin kayak ya, emang kagak menang tuh kagak win-win itu main game. <laughs> main game kawin nikah bukan main game serius sekarang ya. begini mah pertanyaannya lu nanya dia kawin udah ada calonnya belum mau nanya-nanya udah kawin-kawin aja udah begini dirinya <laughs> dia <laughs> gua mau kawin heeh uh, pakai bahasa isyarat sama ini eh. yang udah ada calonnya mau kawin ha udah ada calonnya emang lu mau kawin lagi buset dah ini udah tiga mau kawin <laughs> lagi <laughs> Marah, udah gue. udah Aduh. Ini kita, kita aduin sama siapa? Ini yang enak mah kita cariin yang begini malah yang budek juga kali ya, bisa pakai bahasa ini. Iya. Apa tuh? Eh, apaan ini? apa? Eh, apaan? itu dong? Gacoran, oh gacoran, gacoran. Iya, belum iya. oh. lu kacau banget sih. Yehey, kacau. Eh, gini, gini, gini. gini. loh. Ada enggak? Oh, kawin? Nah, iya, nyambung nih oh, ya. Calon bilang lu dari tadi, kawin. debunya calon belum? Eh, gua belum. E. Mau nyalain tanah emang nah. ya, Bela nah, belor? Tandanya calon, jadinya. bukan calon. Eh, <lian <lian> calon? Calon. Iya. Emang gua berjadi calon tuh Rp. Betah. Tadi ngapain gua aja. Ini nah, kita kita yang aja ke kondangan aja ya. Mabok, mabokan. Tiga ratus kopi gua empat, lu puluh empat, dua puluh empat, dua puluh empat, dua puluh